Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar Les Di Rizki Rizky Dilar Bagi kalian yang baru menemukan Channel ini jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Yang tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan Kabar terbaru terupdate Dan terhangat seputar Leslar Tentunya Baiklah, para sahabat, leslah, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya kita ke kabar dengan keunggahan pertama, para sahabat yang, yang spesial, tentunya baru saja rilis, para sahabat, ya lagu Lesti Kejora bawa aku ke dengan versi akustik luar biasa suara mas didek oleh sekejoram mampu membuat semua orang terpana, persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan apapun karya-karya idola kita kita selalu dukung dan selalu support persahabat ya mudah-mudahan bisa booming dan tentunya bisa trending amin, ya robbal alamin yang belum nonton silahkan tentunya ke channel youtube nya 3d entertainment bersahabat ya Bawa saja tentunya video tersebut sudah di up bersahabat ya. kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar kegabar berikutnya bersahabat kita lihat juga ada momen spesial bersahabat ya tentunya momen luar biasa yang paling kita tentunya tunggu bersahabat ya membuat kita semakin penasaran di channel youtube nya Airvan Hakim The Hakim Story baru saja diunggah postingan tentunya video persahabat ya collab bareng Leslie dan Rizky Bilar dan Rizky Bilar membeberkan rahasia besar persahabat ya kepada Airvan Hakim hanya Airvan yang tahu soal rahasia besar ini persahabat ya semakin penasaran Rahasia apa yang tentunya dibicarakan oleh Lesti dan Rizky bila terhadap Irfan, persahabat ya sampai ekspresi Irfan juga tentunya panik dan runcing, persahabat ya terlihat dari raut wajahnya Irfan luar biasa. Kita makin penasaran, mas sahabat ya rahasia besar apa yang ada dari Lesti dan Rizky bilar yang belum kita ketahui. Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kejutannya bersahabat ya Doakan ini terbaik saja Mudah-mudahan dilancarkan semua urusan dan hajat Lesti dan Rizky Bilar Postingan tersebut di pos kembali oleh akun Instagram leslar.lovers Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Jiwa kepo Mimin merontak-rontak, please <laughs> Banyak sekali komentar tentunya dan respon dari para fans yakni dari akun Leslar Unscore Kesayangan 24 mengatakan Udah kebaca WKWK tapi aku diam terharu dan sangat senang Wow sudah tahu kayaknya persahabatan ya Rahasia besar dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya ada komentar lain dari akun Instagram Nina Baharudin mengatakan Sebagian fans yang baik dan tulus pasti tahu rahasia apa Hehe. He, semoga mereka bahagia til janah amin Tentunya respon yang sangat positif dari fans mudah mudahan saja kita mendapatkan kejutan dan kabar baik persahabat ya Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru Seputar Lesti dan Rizky Bilar